Ayo, ya Ayo bikin 6, Siapa yang buat? 6 yang hai, hai, hai, hai, hai, Kok gitu kan. Alam banget ini. And slice. Dengan ini ah. kamu Jatuh men Iya yeah. saya tukur ya, ya, ya, Yang bum, bum. Kita aku mau Hmm. Nah, mau aja. ya lagi. Wih lah, jatuh lagi Wih lah, kamera lagi Bokal Kalah Kalah kan, Kalah Kalah Bokala. Bokala. Apa yang dengan Ini untuk menerima Anu isi eh ini ayam, ikan yuk. Dan apa ini? Apa oh ya? Baik. Misalnya apa yuk? Ala kayak, tidak Aku, so. misalnya aku enggak pernah Jumlah aja di taman ini. Aku, ya. aku datang. Oh, lalu. Lalu. Halo, kamu. Di, di Oke, Ya, jatuh. aku aku. Oke. kemudian lihat menitku guys, bentar bentar ada luas, Mas, aja oke okay. okay. okay, guys kita lihat cara yang ketiga, ya. aku sudah kita lihat bagian. ada anu ya kalah. Kita lihat Betiar. di depan mau lihat nih ini. Bukan ini kan dari tinggi Yo, Batiara. Pak kan keren. kurang bagus. Bunda nice and Oke, pergi kan? ini gitu, gini gitu. nah, nah, nah, aku ikutin teman-teman aja dari... ya, uh, guys eh, oh, ya, jadi midri aku yang gak tau jalan eh aku, aku datang mati. Eh. Ya, tau eh jaroto aku aku jadi dalam jalan nih. Hmm. Satu langkah lagi. Wih. Oke. 6. 6. 6. kita, guys? Nah, Ayo. Oh, Lah là Đặt aku đi anh tao Love you Agak amat tulisannya di Hah? tempe sih mah tempe いきまーす bala kita nyamber aja nomor salah ah mati hey. dua lagi